wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah niya umat Islam wa tafa biha min ni'mah walhamdulillah alladhi ja'alana من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Wahdi Qulbi Bihakki Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa marina alhaqaqa Razukna atiba'ah batila Batila Wa razukna jitina'bah Wa malhimna Rishdana Wa a'idna min syurur Anfusina min sayyati amalina Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah SWT. Khususnya para ulama, para masyaih, para kiai, asatid, para tokoh, para sepoh. Lakukan dimin mengambil lebih barakah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Kira kita bersama mengatakan keren, fatihah kita haturkan gahribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam spesifik keluarga keluarga as-sahabat sahabat beliau ajdaraji epon putra-putra turunan epon keluarga dalam epon para tabi'in bantabith tabi'in tabi para nabi para utusan para wali para imam-imam mujtahidin para ulama para sufi Pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'ayah. Kuru-kuru petan kudus di ban kuru-kuru dattah sakit. Mengesepo-mengesepo maupun bini. Lepala-lepala tetangka pengusaha jemaah. jangan jangan cakan, -cakan, -cakan kenalan-kenalan murid-murid san santri petan kudus di jahat. Orang-orang yang kebaik pokus di petan kudus tibang. Orang sehat atau lawan orang seapa pun tidak beratan kuda saja. Orang seorang kefokusan, aku beratan kuda saja. Orang sehat atau sul kelabantan kuda saja. Orang sekalipun fokus beratan kuda saja, mesti saja umat Islam, laki maupun bini. menterest genie supportu sedusan. Empateram menembul ko kopulnya. Salamat ale Allah tadri ali syarqis tengki. Geni Allah kin syafaat ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ibn para ulama, para wali, para syuhada, para salihin, para guru-guru mengesop. <Sessizuk> Bermalamantar Kengengengah Barokah Mereka pun saya Kesebut Petan Kudistajah Serang nak potong Petan Kudistajah Kelarga Petan Kudistajah Santar-santar Petan Kudistajah Jumah Petan Kudistajah Orang, -orang, berusur, kudis kenjiran, ganggui, kudis tajah, orang, -orang yang Sihatan masyur Kalau bantan Kudistajah Sangat orang Kenjiran Kefokusan Kaukut Petan Kudistajah Orang yang Saya Aku boleh Fokus Dia Petan Kudistajah Muka-muka Senantiasa Mendapatkan Keredaan Serang pengampunan Depan Allah Subhanahu wa ta'ala Alamantar kalau tuhan serang balas kasih saya yang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah, pun Allah. Orang Al masyarakat yang berukab berukapan, pon... berukapan pengajian, berukab berukapan bulan Ramadan, berukab berukapan puasaan, berukab mana? Pekhusan kepekhusan ini dalam bulan Ramadan. Ya, pakai yang para ulama, barukanlah para uliak, barukanlah para syuhada, barukanlah para sawlikin, barukanlah para guru para bangsepoh. Minta depan nak tambah baruk kaum orang, baruk ilmu, baruk kata nak baruk kacikkan, baruk abang, baruk anak foto, baruk keluarga, baruk santri santri jemaah ana barokah jap niya. Dengan terganda mandau fiksyen Allah Subhanahu wa taala. Dengan celaan dan penbetaan Allah. Ke kecimpinan ke kecimpinan. Ke kepimpinan kepungaan kepimpinan. kebahagiaan kebahagiaan di akhirat. Ke kemudahan ke kesusahan kesusahan. Ke kesempangan ke kesempangan. Ke serupekan Kang keselakannya. Masalah berkat belajar tentang kalapan kempang, perintah butuh kaui otang. Bantu dia belajar berotang bawa tanah. Kumpul kau berencik periciknya. Oleh riciknya halal, sembarokah. Kumpul kau berenciknya husnul khatimah. Berencik Omar lematat kepada Nabi Nabi Allah. Berencik Omar itu menjunjung tinggi agama Nabi Allah. Saya pernah sehat berat, selamat aman di cukupan, musibah, di keadaan, bencana, di malapetaka. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kezolim, yang sedolim, dari tingkin orang yang saya tinggi. Tidak ada perang, setidak ada pelajaran, masalahnya lah, ganggu, nasihat, ganggu. Selamat dari kekafiran, kepahsikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelinah hati, keautor peteng ate kering ate kering ate loban ate mate nate Bermaklumat dengan kuat iman dan kuat Islam, Bisa memperjuangkan hakaman Allah di hadirin lam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bisa norsaki perjuangan-perjuangan yang dipon para ulama. Saya terdia sahabat, terdia jalan, terdia perantara, keangkut kuat Islam dan umat Islam. Saya Islam berumat Islam. Menang Islam berumat Islam. Alamak terdia tambahan ilmu sebanyak, semanfaat, sebarukah. Perang tak ajar kelembang kepang, tercapai cita-cita. Perang sukses usaha. Perang tak kabul pernyonan-pernyon. Alah adihin niat, malakuli niat in salihat. Al-Niyatil Qabul, Wa Tamami Kulli Sur, Wa Nayli Kulli Ma'mul, Bi Haqim Sayyidina Rasul, Habibina Abil Batul, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aumul al Fatiha, الفاتحة <تصفيق> الفاتحة Al-Fatiha Para pemirsa Para mitra pengajian Banyugir'un Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dallelah kita banyak bersyukur dengan anjuran epon Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di dalam bulan suci bulan Ramadan. Kita bunga atas sudah tengah bulan Ramadhan, kita menginginkan In dalam setahun panikah bulan Ramadhan setiap. Punggana saus, punggana kalau benar sebab masuk bulan Ramadan bi Allah taala haram jasad tak masuk neraka kun pung ya di farih bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala nar siapa-siapa orang yang bunga atas masa bulan Ramadan, Hai bagi haramaki menolak Allah ta'ala ciasatah Hai haramaki atas neraka bulan ramadhan kita serang ajunan ni pun Allah SWT edabuin marah siapa saya cinta ke sengkok setia re ya dari bulan Ramadan re maka sengkok total cinta ke orang yang Kita terus berusaha Aku bisa cinta Kajunan telefon Allah subhanahu wa ta'ala Nabi orang yang pernah kecinta Dekat ke Allah ni Dalam bulan Ramadhan Nika ke perkali kecintaan ya, dengan Allah Muka saus Kita akan tetap ada Dekat orang Secinta Dajunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita teroh Ika cintaannya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Cuma caranya kita Pernika kecinta ke Allah Pernika saya Banyak takduk Kerana kita Kita katil kira cinta ke Allah mencinta ketunya berarti kakak kuih cinta ke Allah tu ngurangin cinta ke ketunya artinya kita demudah-demudah ketuh ketuh ngurangin cinta Dekah makhluk cinta, dekah tunya, sebab cinta ada kat tunya. Kento sedetik punca, sedetik kesalahan-kesalahan kita ketua oning bahwa cinta katunya Kentoh roh gini karena maraja hisap kentuh sehalal bisa haram Nika benihisap boleh Tapi azab Aduhubillah Semana Aduhubillah Kangkui kita apa Nika tak cinta Dia katunya Kita kutu uning Bahawa Tunya kak dintok Muku ajunan Ya Allah Nika tak Saar ke Lembengerku Sejak sehakingnya, dunia nyapa laki seharga lem bengereku. Niscahya, bila Allah Taala orang-orang kafir mereka tak pemilu sekalipun. Tapi jarang je lakala tak ada arke muka Allah. Orang kafir banyak apa kaya? Jadi tunjakan itu yang paling terakhir dari orang yang mencintai dan tidak mencintai sekalipun. Pada orang yang tidak mencintai, tidak bisa mencintai ukuran. Namun, banyak yang mencintai. Ini berarti banyak yang mencintai atau mun orang yang tidak mencintai, belum tentu juga. Sebab perusahaan yang mencintai adalah bagi kalau saya kecinta saya kecinta-tahang pada orang yang, cinta, yang, cinta, yang Lain ban ilmu. Manabi ilmu, tapi kita namun yang lebih baik pada orang-orang yang saya. Saya kecinta-tahang Ina dunya yu ti lahu mai yu waman la yu hebu saung so, kona tunyaria ya. e parengaki ban allah dan allah deka orang seka cintaen men orang sita eka cintaen wale pareng wala yu hotel la illa man yu min hu mina labror tapi mon en mota e parengaki kecuali joli orang-orang seka cintaen Orang-orang yang saya kecintain Saya barengin Maka nama Nabi orang yang pendekat pun Lai barengin Kencang ajar agamah Menunjuk aki orang yang pendekat Lakan-lakan seorang yang berkhus Mayuridillahu bihi khairan Yufaqihu fi din Dari bunuh Sallallahu alaihi Wasallam. Sabar Sapa-sapa orang yang saya ke Seorang yang berkhus Maka Epa faham Dek Akhem. Ditanda orang yang panik bagus Orang yang kencang ajar agama Cuma orang yang panik kelakaran Sejen banyak yang tak lembur Ilmu Seja banyak se talibu deka ilmu akamah. Berarti sejen sekonik cukin seka sokanin pekhus bin Allah. Sebab orang-orang ini kata ini deka nilainya ilmu akamah Allah subhanahu wa ta'ala lebih oning dekat karena tunya orang-orang seontong oning dekat karena tunya oning cukup dekat karena akhirat oning cukup dekat karena akhima jadi tunya menikah Ilm kitab Ihya' ulumidin justelok halaman seratus belum bolo. Ida buki ad-dunya jifah. Faman aradha minha syai'an. Fani ala muasyaratil kilkilab. Tunyariya dak pada ben petang. Sapa-sapa orang selebur deka tunya. Makarif fikal... Apolong ben patek patek, karena patek si tukang to guna pedang. Si paling lebur de ke pedang ye ya patek. Mekomen orang ye ya lebur ke tunya, ye apolong ben patek. Patek paten Kita mentero tak apolong, engki tak sabur lebur dia katunya, orangin terus, korangin terus. Toh tak lebur katunya bening orangin, rezeki. Seboleh lebur katunya, tak kira nambahin, rezeki. Pak kundeceknya bening. Cuma malah orang yang panik kesejaan tak lebur dia katunya. Panik kesejaan. Eh pada memang. Hei sepa. Sejaan tak lebur katunya. Tunya lah. Sejaan. Eh kasangu kakui akhirat. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kentong ngakungin pak ebu patek kangkui aja ge, ke embik jadi pah patek ni kapa berin kalong emas Ketengah kepi sebuah dengan orang Tidak patah Kalungin emas Kenapa Kenapa pasaran Kalungin emas Malah tahu orang Cik tunyari Pedang Orang-orang sendiri tunyari selebur Ketunya Ada patah Ketiba-tiba saya, kok tu nyerah ibu kida ke patah dan nyeripas. Ma nabi asyikh abul hassan asyadidi, As kata madhabu, lain boleh adunya Ad ibnatu iblis. فَمَن خَطَبَهَا كَثُرَ anak binin iblis tu anak binin iblis jepon Abdul Hasan asyadili saya telah kakinin kitab tambihul mugatarin halaman empat pulau situ tu anak binin iblis jadi siapa orang Singapah kalen tunnya. Atau Singapah bin dek ketunya. Singapah kalen dek ketunya. Maka buat iblis lah. Kau isapuat melaluh. Jelah teti mantan iblis. Kau isapuat melaluh. Katuruh. Tarududu abiha ilaih. Jadi bahapan. Bahapan. Anak ini kan? Bapak adunya ini kan? Ini kan sebabkan lakala ikhmaloh. Ciklah ikhah mantap. Ikhah mantap. Loh. Muntunglah Saya tak mah ki Iblis ni ke tak? Saya paham non-dunga. Saya paham non-dunga bahapan. Tak bisa. Takohan. Tak boleh pergi. Sebab apa lebrin an? Lebrin bin ni. Paham hal-hal bengalaga bahapan. Matawan lah. Kok Ya Pas akhir akhirnya kira saya tunduk je Mula ke Bapak Saya nyamuk Iblis kini. Ini kata-kata pun Abul Hasan Asyaditi So, telpon Kita katil Teman Nabi Apun launing Dekat Tunnya cengak kini kewala tunnya? Belami ngurangin lebur deka Tunnya Sengke Bisa cinta Dekajunan epon Allah Sebab Tak kira Akumpul poling ada di dalam setong Tidak manusia Cinta ke Allah, mencinta ketunya. Akumpul lagi lah. Tak bisa akumpul ini. Adakah ni kan bertolak belakang lah kan. Orang yang secinta ke Allah tak cinta ketunya. Orang yang secinta ketunya tak akan cinta dekat Allah. Tidak ada memuntruk Abang ni kecinta Allah Tepat dan yang dalam Bulan Ramadhan Sengka Eka cintain juga Serang ajinah Depan Allah Eka ikutungurangin Lebur katunya Dan yang dalam Bulan Ramadhan Meningkatkan rasa kecintaan dan keajunan daripun Allah. Menabi Surat Saudari Allah Dan surat saudari manusia Lebih ketiaki surat Saudari Allah Artinya ini di bulan Ramadan kita meningkatkan Maus deka Al-Quran nah, Al Al-Quran Perni kesorat dari Allah Bani justru sebaliknya Bulan Ramadan Perni kebeni kebaikan kesempatan Kaukui maus maus deka Allah Tapi justru kebaik Kesempatan Kang kuingat lokta aqidah dekat Allah. Nya kita apa ni kadek kajunan epan eh, Allah malam mentera abah eh, epan cinta dekat Allah. Jukan malam mentera abah apa ni kapan cinta dek orang secinta si dekat Allah. Dan abah pernah. Bisa ngelakonin barang siapa ada deka kecintaan dekat Allah. Malam teraba apa dekaya cinta dekat Allah? Malah cintanya dekat abak tibi. Melebihi cintanya dekat keluarga tibi. Melebihi cintanya dekat arah peti tibi dekat arah abak Malabihin cintanya Dekah perang-perang silain Katia pentas Pintah sarang Nabiullah Daud Alayhi salatu wassalam Lama inni as'aluka Hubbaka Wahubbaman Yuhibbuka Wal amal Al-ladhi Hubbaka Allah maj'al hubbaka ahabba ilaya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid Ya Allah nyukun apdirik kentuh kecintaan dah ke orang -orang saya, Ajunan Ben abtini cukkan nyukunah bisa cinta dah ke orang-orang saya kecintaan serang Ajunan Benimalah ngamoso Dekat orang-orang yang saya si kecinta dengan Allah, dekat para wali, dekat para ulamak, dekat para pejuang-pejuang agama. Tapi cinta, dekat orang yang saya si kecinta Allah. Ini onjukan dekat Allah Ta'ala menarik, dan dekat kelakuan-kelakuan saya si mendapat, dekat cinta dekat Allah melampaui tercinta dan abah dek Allah melebihi cintanya ada kepada orang-orang selain. Melebihi cintanya ada kepada abah tibik. Seakan demi Allah abah tibik dikorbankan. Cintanya dek Allah melebihi cintanya ada ke keluarga. Seakan demi Allah kita mengorbankan keluarga keluarganya lebih mencintai Allah daripada benda kertaana sehingga harta dah bisa dikorbankan demi kecintaan dekat Allah demi kecintaan dekat junanipun Allah orang panika manabi ampuhlah cinta dekat Allah maka bakal Becik Dekat saya kebeciin Allah Orang yang menabi cintakan Allah Bekal becik Dekat orang yang saya kebeciin Allah Orang-orang kafir Orang-orang ahli maksiat Menabi kita cinta Dekat orang sek. Kacintai Allah, maka tanto nak berji dengan orang yang saya pintoin Allah, saya keberjihin Allah. Kita cinta dengan orang. Orang, orang yang saya kecintaiin Allah. Iki pernik orang-orang yang satu ada Allah. I tanto nak, menerusi orang pernikam pola taat atau taat kepada Allah. Orang kena kemaksiat dekat Allah. Orang yang saya pentunin Allah. Abak cukup kan orang cermat. Orang becik. Tolerasi dekat orang yang saya pentunin Allah. Ini berarti pahlebur. Bakun cermat di dalam atas ni kakotuh. Wa man ahabba bisababin fa bidharu rati yubhidhulidhidhihi. Ilm ketab Ihya'un lumid din just dua halaman 144 ita buahki. Siapa-siapa orang semencintain si sesuatu kalau ben setong sabab. maka pekal membenci dan sesuatu menabi alalabenin labanin dan ke sahabat keseput menlebur dan ke orang kerana to'atah maka tertentunya pekal becik kalaban sebab maksiat Sebab to'at ben maksiat kak dintoh bertolak belakang mana biar orang yang panik kampung na lebur tak kesetong orang yang karena to'at tak ke Allah maka tantuh pekal cermat tak ke orang kalaban sebab maksiat tak ke Allah Manabi kita apa ni kecinta, dek kekanjeng Nabi. Tanto nacera memadek keorang-orang si menghina kanjeng Nabi, dek orang si mencela kanjeng Nabi, dek orang si nangin dek kanjeng Nabi. Sebablah cinta kita ni dek dek kanjeng Nabi. Mana beda orang macam cinta kanjeng Nabi? Tapi ternyata orang selenya lekan jeng Nabi ini kese jadi idolanya. Anik orang kafir Jepun yang Arab. Nikah pembohong, pembohong. Orang penikah mana Nabi yang pon lah. Ngakonin cak tidak pangeran angin Allah, ngakonin cak kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan epon Allah. Kalau bangsa ongu ongu nih, maka tade orang sepa leng eka cintain e tempuan Rasulillah Sebab Muhammadur Rasulullah. Seperti tak ada orang yang paling mencintai orang yang mencintai Rasulullah. Agamah yang paling mencintai ni kebanyakan. Islam menurang penikam pula cinta kepada agama islam maka musuh-musuh islam agama-agama seselain islam tonton ni keberciin mempahpadi keleburin berarti ni kecintanya palsu cinta ke agama islam tapi cinta ke agama selain kuat dukung mekuat agama islam tapi agama selain kan juga efakuat eh, Kan palsu ni. Cara yang lain temuh. Selain Islam berarti yang pun lah seperti ke Islam. Berarti yang pun lah Islam. Orang yang pun lah yang pun cinta dan kalau Rasulullah maka tak akan nak kerenah juga naro cinta. Pas cinta ke mekah Madinah, ni kapah cinta. Napa boleh na? Kanjing Nabi orang mekah orang Madinah. Asal orang mekah kemudian ngalenda ke Madinah. Akad itu sumamah bin Uthal. Ketika perlu masuk Islam Tumamah bin Uthal. Maka pas matur dek ajunan ni pun kustikan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma kana ala wajhil ardi wajhun abgadai laya min wajhik. Kustikan jika Nabi. Demi Allah. Di permukaan puminika tak ada orang selebih dibenci. Selebih eh keceramatan ben abtinah. Eh tempeng ben ajunan. Namun semangkink lain boleh cerita lah. Ketika abdina pun masuk Islam, fakat asbah wujhuka, ahabbal wujhi ilaiy. Ajunan merupakan orang yang paling ikat cintain ben abdina. Tak ada orang yang selebih kecintaan tempang ben ajunan. Ni kekiburn masuk Islam, kita kalah. Kau orang yang sikit masuk Islam. Karena ternyata kanjeng Nabi ini lelaki benih orang sepaing diidolakan, orang sepaing mereka senengin, orang sepaing mereka cintain, mungkin paling sepaing mereka cintain, sepaing diidolakan, paling pemain sepak bola eh, makala kanjeng Nabi kata pemain sepak bola, betapa. Urusan persipak bolaan, pun uh. tepat ke idolanya nampak, nanti pah masuk ke gawang, atau wat, wah, doride punga, karena ikat cintain, cintanya melebihi cintanya ade kencing Nabi orang akopak nih, kelebon tak terasa, tak sadar, akopak. Tengah malam, lemak opak. Sebab ambolei kecintain, tapi semua mah, sikit Islam, pentol pun bisa mengalahkan cintanya kita dengan jeng Nabi. Sobung selebi kecintain sereng, abtina itu tempang ban ajunan kustengan jeng Nabi di permukaan bumi ni, abtina di bunga kebun temerore, alam adat Artinya keimanan kita ini kenyataan laki bermasalah, laki konslet. Mak bisa lebih lebur ke pemain sepak bola, lebih lebur ke penyanyi penyanyi, puh menari. Tapi pah banyak flower flowernya. Sebanyak ni orang orang saya lebih maksiat, lebih banyak flowernya. Eki munik bini biasa lah flowernya ni banyak ke kek lakak. Mun kek lakak bina flowernya banyak Nik bini. Ni. Masa itu dah kemudian ketika dia Apa? Ah, tepat bulan Ramadhan nikah e Bulan Ramadhan kita apa Ki bakun saya katak. Bahkan mun mun Santren kadang-kadang mungkin dengan pon tuk mengidolakan Kiai, tapi begitu ampan ada pak kecompon dengan lain boleh idolanya siapa? Berde Facebook, idolanya siapa? Berde TikTok, idolanya siapa? Berde dengan Snake Video, berde dengan siapa? Berde dengan YouTube, tak kengin segala-galanya. Auba kemudian, begitu ampul dapat ke compok, auba. Lepas selama apa perayaan-perayaan ni kan, perayaan berda se bulan, buh sebulan kemudian ni, ampul lah cukup banyak ni kemudian. Banyak kenal lah. Apulah banyak idola lah. Banyak flower juga. Demasa sebulan. Langkong-langkong pun -langkong sampai sedu bulan. Aduh, lebihan boleh. Pas teti Celebrity. Terutti apa? Terutti selebrity. A download. Instagram. Apa boleh. Terutti selebriti. Padahal kini pun dukisak terutti dengan lain. Maaf begitu dapat ke kecampur, apa terutu ti sila kiram. Mak cik cepatlah perubahan. Ternyata, panapa pasal ikut terroin dengan ikut pesantren. Tengah pun dapat ke kecampur, Nika pasal ikut terroin, kini kemudian. Kenapa seterjadi? Begitu ampunlah, Belian, Aduh ki kira fikiran keidolan. Engkau lah kare Bercinta-cintaan Bencetong orang Pada kare mengkau siapa dia kawan Tu berrak pas La ambu boy lah Pak Dek kare mengapak pak Ha ah. Engkau cong dek nak macam Bukan cong je Pada benda panjang Burung dah boleh Makan kuru nah Beni akuru kaki ayah boleh saya tetik huru dan menikah orang-orang Saya berdenangi Metsot-metsot Menikah pun lah Orang-orang yang selebriti-selebriti Huru yang lain Tak menghuru boleh Ustaz Tak menghuru ke ulama Tak menghuru ke AI. Nampak tak berbahaya Ketika di itu Kemudian Kenapa yang bisa diharapkan Bagi orang tua Bagi sepul Bagi sepul dan dia nak potong. Ketika ampan dah nak potong, dia kadir tampol lagi ketika kadir. Keimanan kita masih perlu diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi, diperkuat lagi dan diperkuat lagi. Bagaimana sekiranya yang paling kita idolakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kita idolakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling kita idolakan. Kepanika para ulama Kata-kata orang yang Pernika mengidolakan Ulama benih polan ilmu na. Pulan apaan? Pulan kerja ni. Eh, bani pulan ilmu pulan Kerja Tidak ada Orang Ada Tukuh ia pekang Kak Reng Benih berarti dari benih dari sisi ke ilmuannya, tapi ke pelawakannya. ya Jadi atas lawakannya, saya kecintaan, si di, diidolakan. Di, benih karena kewaraannya, bukan kesolehannya. Ini kah, ampun letak tebalik. dengan kita boleh set sekonik ini. Kita kan? boleh Berarti benih karena keulamaannya nih Kita juga mencintain akhbar Allah melampaikan cintanya ada kesalahan, sehingga kita manakah membenci dekat akhbar-akhbar akh selain. Ini kewajipan bagi umat Islam. Umat Islam kau tiap benci lah lain. Benih justru payah pesar mung, payah tarik gereja, ia jadi lebur ke gereja. Bahaya nih. Sumamah bin Usal mada boleh. Wallahi, makan mendinin abgada ilaiya mendinin kah. Awalnya kan jing Nabi. Tada agama di permukaan bumi kah itu sedabi dibenci ben -abti, dan abtina dengan pengguna agama najunan agama Islam gitu. Namun mangkinken cerita nelayan asbahadinuka habaddin ilayya semungkin abdi telah pola masuk Islam maka agama na'ajunan ajunan agama Islam ini merupakan agama yang paling kami cintai agama yang paling kita cintai ya pun agama seperti pertasarang ajunan itu agama paling dicintai tidak ada agama lebih dicintai ni tempang ben agama Padahal awalnya akhemen Ajunan paling kami benci. Sepaling kebecian benar-benar tindakan akhemen Ajunan, akhemen Islam. Jermat. Melihat asalnya. Tapi semakin apun, apun paling kami cintai. Rasulullah. Kipur masuk Islam. Bisa mengalahkan dekoreng siampun bertahun-tahun masuk Islam. Bahkan berpuluh-puluh tahun Masuk Islam. Mata buh boleh, Wallahi ma kana min baladin abagadha ilayya min baladik. Demi Allah. Awalnya, Nak keren ajunan ke itu. Paling. Eka baca in benaptina. Nak kerasi paling dibenci benaptina keren ajunan. Tapi maka cerita lain boleh. Ketika, Tidak pun masuk Islam. Maka akam anajunan akam Islam merupakan. Negara Junan, ekipan ikan negara Arab nega, nega merupakan negara yang paling kami cinta. Yang pun, muka muka saus kita bisa meningkatkan rasa kecintaan dari sesama seni kecintaan, dan meningkatkan kebencian dari sesuatu yang seharusnya kita benci. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القائم لا faqdi hajatina kulli hajatin hakim Abi Sirulat Khair Asir Ya Asir Asir Asir Asr Rahmatiku I'tmin Mujibatin Nadama لا مختمن لنا بخاتمة السعادة وجعلنا من الذين لهم الحسنة والزيادة بجانب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعليه الصابي والسيادة وسيدنا بالأمس الخضر بالجبنة مكان عليه السلام بالاستقامة وسيد الغافل العالم شيخ أمد القادر الجلاني رضي الله رضي الله تعالى فضل الكرام Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana thayyibatin innaka samii'ud du'a wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin Insyaallah kita tapang kipo dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah semoga-moga saus amin amin ya rabbal alamin mengenai jawaban-jawaban masalah waktu sore, kerana gangguan dalam beberapa hari terakhir, kita insyaAllah bisa diputar ulang kerana berdekaman pun. InsyaAllah suatu saat, akan diputar ulang. Muka-muka saus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> <Sess>